Oke, okay, Google. Cerita humor dong. Apa bedanya antara gajah dan semut? Gajah bisa kesemutan, <laughs> tapi kalau semut tidak bisa kegajahan. Ya, ya, ya. Yee.